Sebelum film ini tayang, banyak yang menyebutkan kalau film ini cukup dark dan menyedihkan. Peter harus kehilangan Bibi May, lantas diterpa fakta kalau seluruh orang di dunia melupakan kalau dirinya pernah ada, termasuk kekasihnya MG dan sahabatnya Ned. Bayangkan, tiba-tiba tidak ada satupun orang yang punya memori tentang kita. Skenario awalnya, Peter akan memperkenalkan dirinya ke MG dan Ned dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun, pada akhirnya Peter mengurungkan niat tersebut karena tidak ingin orang yang disayanginya tersakiti. Di sini, kita bisa melihat bagaimana Peter memilih untuk menerima keadaan yang menimpanya, dan tidak terpuruk karenanya. Ia pindah ke apartemen baru, lantas segera belajar untuk ujian penyetaraan, karena data sekolahnya hilang sama sekali. Menerima keadaan yang berat seperti itu jelas bukan perkara mudah. Kita pun dalam hidup kerap dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang rasanya begitu memberatkan kita. Terkadang, rasanya...